check check check down guys. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mari tentang BTS nah, yang meratakan. untuk teman-teman yang baru pertama kali kunjungi channel saya ini, jangan lupa bisa silakan subscribe dan grow ya, Pak. Auto notifikasi video, -video biar saya suara lagi apa gitu. Juga dan teman-teman yang ingin tahu tentang apa lebih depannya bisa KAMI KBBA di Google Facebook ini video pada saat itu saya gambil ambil tahun yang lalu di teman-teman jadi kalau teman-teman tanyain di video apa-apa waktunya -apa, ini juga lama teman-teman jadi saya saat ini sudah tidak bekerja lagi di perusahaan ini nah baik teman-teman ehm, untuk yang saya jelaskan tadi bisa gabung di KBBA ikuti bulu Facebooknya, komunitas belajar, out of bersama nah, untuk yang ingin bertanya-tanya teman-teman, bisa ikut gabung di grup ini karena banyak mentor yang lebih paham tentang dunia terhadap, teman -teman. pada kali ini saya akan menjelaskan job desk drafter yang posisi saya sendiri saat itu sebagai dalam kerang stektron di mana kerjaan saya dari steknya langsung yang memberikan sketsa nah, nantinya akan saya buatkan drawing teman nah, itu pena atau apa, juga potongan. dan teman-teman yang ingin follow instagram saya agar lebih banyak follow bisa google di luar nya juga saya memberikan tentang otoran pernama pocket teman teman juga di respeknya cek gambar ini pada saat awal-awal covid ya teman teman nah, saya sudah absen dari perusahaan ini di lobby utama ini adalah tempat saya absen, jari create nya tempelkan kartu, jadi ya, pada saat itu emang perusahaan saya ya cukup eh, suasanasnya cukup enak teman-teman tergantung suasana perusahaan di mana teman-teman bekerja nanti itu mengarah terhadap pekerjaan dengan posisi terang terlihat teman-teman soalnya teman-teman terang -teman, -teman, -teman itu banyak ya ada terang terang sekian itu ada terang terang saya juga ada terang terang lainnya jadi akan ya. ya, saya bahas lebih lanjutnya jadi um, langsung saja apa yang saya saat itu. Saya bekerja sebagai jurang ini itu pekerjaan saya adalah membuat soft drawing juga gambar. Um, seperti yang tadi saya bilang gambar dari CAD atau engine nanti akan saya jawab melalui gambar yang lebih mudah dipahami pada pelaksanaannya pada saat pelaksanaan juga pada saat uh, estimatornya menghitung erabidnya teman-teman karena tidak bersangkutan ya saat itu tidak ada atau saya tidak mengajarkan estimasi dan jadi estimatornya sudah ada bagi timas masing ini koridor itu tempat ruangan ruangan saya di sebelah kanannya ada toilet saya datang masih pagi teman-teman masih sedih oke okay. jadi ingat masa-masa itu jadi apa sih pekerjaan draft ini uh, buat teman-teman yang punya belum punya basic atau pocket teman-teman harus bisa dasarnya dulu teman-teman uh, jadi gak menentukan. kemungkinan teman-teman yang berusaha IPA atau IPS yang bukan teknik untuk pergi jadi bidang terapan itu kemungkinan bisa saja sih teman-teman jadi jangan berfix lah, jadi teman-teman yang berusaha IPS atau IPA atau siapa segala macemnya teman-teman belajar lagi dan tekniknya selain teman-teman belajar token okay. hmm. jadi kategori diterapten berdasarkan pekerjaan yang tadi saya bahas itu adalah arsitektur ada drafter sivil, drafter MP, juga lambing atau mekanikal elektrikal, drafter mesin satu-satunya juga pada ukuran masing-masing dibedakan biasanya kalau mesin itu makin milimeter kalau anstead bisa 1 cm, juga meter nah untuk kategori saya, yang berdasarkan drafter anstead tool yang biasanya saya menggunakan milimeter teman-teman karena um, lebih universal teman, teman. Jadi pekerjaan saya itu yang membuatkan gambar yang diacang oleh eksktriktor dan biar lebih mudah memudahkan pelaksanaannya membaca gambar. Nah, ini di depan mimpi saya biasanya saya membawa sarapan sendiri teman -teman. jadi uh, sebelum bekerja baiknya makan sarapan dulu supaya tidak masukannya jadi teman-teman buat yang ingin masih belajar apa sih itu soket temen-temen bisa ikuti channel chat dan karena Channel saya membahas masalah, masalah ngekaji teman-teman yang kesulitan. Bisa teman-teman komentar di bawah apa aja teman-teman masih belum paham tentang kom apa komentar-komentar orang lain, komen, komen, komen, misalkan masalah masalah atau cerita lain yang pernah alami, bisa silakan komentar di komentar di bawah. Uh, bila mana saya akan merespon cepat. Gratisnya tidak membutuhkan, kalau misalnya agak lama, mohon maaf kalau kurang lagi ada kesibukan lain mungkin. Ya, saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab staff terakhir. Biasanya itu adalah survei lokasi, itu sama survei tapi kalau saat itu kegiatan saya, manager saya yang survei, jadi manager saya pergi ke lokasinya, dan luas sekian dan juga membuat review membuat sastra alif, membuat tasbih, gambar alif, gambar terabib, dan bagian saya hanya di tiga poinnya aja, es dan t. untuk so, membuat terapi sudah ada bagian yang masih belum, istimewa pun juga ada. juga suka lokasi yang dilakukan oleh di saya jadi teman-teman ya bisa menambahkan apa aja pertanyaan teman-teman sebagai collector silakan di komentar hmm, kalau terakhir itu biasanya gambarnya selain retina tampak potongan juga mendapatkan detail macam masih detail itu detail retina gambar yang dimana gambarnya meliputi gambar retina tampak potongan juga ada detail kusen pintu juga ada detail atau potongan juga untuk sibajak atau mm, yang lain-lain. Jadi kita dapat juga teman -teman. untuk untuk arsitektur biasanya contohnya juga objek, sketchup, dan 3D modelnya pakai 3D Max atau Blender. Nah tips untuk teman-teman yang menjadi drafters yang harus diutamakan harus apa kita otomatis ngerti ukuran milimeter sentimeter dua meter paham betul tentang tekniknya masih masih seperti senter single dan MN buat teman-teman yang masih SMA lulusannya sama bisa belajar kalau ketika dulu sebelum sebelum belajar teknik kita memang juga belajar sambari jadi, -teman belajar kritik jadi teman-teman harus stepet dia belajarin juga apa yang tidak diulang-ulang. Teman-teman selain belajar ukuran sentimeter atau milimeter, teman-teman juga harus belajar gambar menggunakan autocad. Uh, juga teman-teman harus apa uh, namanya itu lebih kuasai bidang Lebih menempat lagi di bidang tekniknya. Ada juga dengan tengah kan bagian survei, ada juga yang bagian membuat nah, estimasi juga di simpulsi talent temen -temen. juga drafter survei lokasi, terus ukur, sama membuat skat adek, harus bisa skat tangan juga kan oke teman-teman video dari saya, jangan lupa subscribe dan ya, komen juga